Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Ketemu lagi di channel Dian Elisa Putra Oke okay guys, kali ini Kita akan bikin vlog Vlog mancing Ini saya sekarang lagi Di posisinya di Tenggulang Baru Daerah Kabupaten Banyuasin Katanya sih di sini banyak gabusnya guys Gabusnya sih kayak gini Setangan, sekaki aku penasaran guys di sini. Katanya sih banyak daerah sini guys. Soalnya di sini jarang di tempat orang mancing sini guys. Kalau yang di ujung sana tuh guys. Di sana katanya tiap minggu itu banyak orang mancing guys. Tapi di sini jarang sekali orang mancing. Oke okay guys, jangan tunggu lama-lama. Mari kita saksikan mancing. Ih, kita enggak lupa kalau mancing kita harus setiakan kopi kayaknya di sini besar besar guys sebenarnya sih guys ya ini nih salah set sebenarnya bukan pakai kayak gini kira gini guys enaknya sih pakai stick kalau mancing di daerah sini guys tapi ya berhubung kita nggak ada ya namanya Hmm, dadakan jadi so, ya, seperti nggak ya, ya. <tuk> ada tarikan-tarikan manjanya Ngopil, Ini perdana loh guys. Perdana pertama kali ya memancing di lokasi kayak gini. Peluang hobi guys, mancing. Cuman kadang situasi yang kurang memungkinkannya situasi ya seperti kerjaan nggak bisa ditinggal sebenarnya kalau ada waktu luang aku suka pengen mancing kayak gini jadi menyuci pikiran represi nggak paskes ternyata paskes Ha, garing. Ah. Dapat, guys. Dapat, guys. Kecil tapi, guys. Tapi enggak apa-apa, guys. Ini kita tadi. Guys. mantap oke okay, guys berhubung hari hari ini udah jam 12 lewat 9 menit mungkin nanti sore kita akan lanjutkan lagi guys mancingnya. Jangan kemana-mana ya, tongkrongin terus channel ini. Nanti kita sambung lagi, yuk guys. Okay. Kita masih di sini guys, aku masih penasaran di sini. Katanya sih besar di sini. Nggak tahu, kita coba lagi. Kita coba lagi. Mancing ini butuh kesabaran luar biasa.